Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat IT di Dimanapun kalian berada Jumpa kembali bersama Hilya TV Hilya TV akan memberikan informasi terbaru Dan terupdate tentunya Mengenai Ayu Ting Ting Bagi sahabat semua Yang baru menemukan channel ini Jangan lupa like, comment serta subscribe-nya Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Berita terbaru dan terupdate Kali ini datang dari akun Instagram Momai Ting 7 menit yang lalu ya. Di sini Momai Ting menuliskan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Adas nama keluarga besar Abdul Rojak dan Abdul Khair mengucapkan bina alai mohon maaf lahir dan batin Postingan yang terbaru Mom I think didapat dari akun Instagram pribadinya bersama keluarga tercinta ya. Di sini kumpul keluarga Abdul Rojak dan Abdul Khair. Kebersamaan keluarga yang sungguh memang luar biasa ya. Hanya setahun sekali mungkin satu keluarga bisa kumpul bersama. Dan inilah momen terindah seluruh keluarga di Indonesia yang menyatukan hati dan juga saling mak. Maaf, memaafkan. Begitu juga dengan keluarga Ayu Ting Ting. Di sini memanfaatkan momen hari raya Idul Fitri sebagai ajang untuk bersilaturahmi bersama sanak keluarga. Sehat selalu untuk keluarga Ayu Ting Ting Minal Aydin Walfa izin, mohon maaf lahir dan batin Semoga kita semua termasuk mimin kembali lagi fitrah Dan kembali menjadi manusia yang lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya Kita doakan semoga semuanya Dan terutama keluarga Ayu Ting Ting, mom Aydin dan semuanya dilancarkan Dan dimudahkan segala rezekinya. Amin ya Robalalami. Dan terlihat di sini ya momen Lebaran kali ini mom Aiting bersama ayah Ojak lagi nyekar di pemakaman salah satu sahabat Maabahnya nih ya. Dilansir dari Instagram Story mom Aiting sebelum liburan jarak wajib tengokin orang tua Maabah. Banyak doa faizin untuk mom Aiting dan ayah Ojak. Semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wataala. Amin ya robbal alamin dan menginjak berita selanjutnya di sini datang dari akun Instagram Krisna nih bersama sang ibu tercinta. Di sini Krisna Farezi merupakan salah satu asisten dari Ayu Tingting yaitu penata rambut khususnya Ayu Tingting. Mau ucapkan nilai tiga puluh juga nih. Mohon maaf lahir dan batin. Saya selalu untuk Kang Krisna Farezi bersama keluarga. Semoga diberikan kebahagiaan selalu. Amin ya robbal alamin. Menginjak berita selanjutnya. Di sini Mimin akan memperlihatkan nih. Keharmonisan keluarga dari Wendy Cagur. Salah satu teman main Ayu Ting Ting di Brins TV Villa Porpa dan juga pas buka. Wendy Cagur di sini menuliskan akhirnya berhasil juga setelah beberapa kali gagal. Mohon maaf lahir batin ya everybody, semoga kita selalu diberikan kesehatan agar dipertemukan dengan Ramadan selanjutnya. Mari kita mulai ukir kebaikan di setiap langkah hidup kita. Minala izin, wal izin, selamat hari raya idul fitri Tulis Wendy Cagur di akun instagramnya Terlihat di sini ya Kebersamaan uh, Wendy Cagur bersama sang istri dan kedua anaknya Yang sekarang sedang menanti lahirnya anak ketiga Wow pastinya tambah rame ya rumahnya Dan tambah berkah insya Allah Di postingan Wendy Cagur ada Anika Pratama Minala izin, wal izin ya pak Mohon maaf lahir batin Kemudian juga ada Pega Darmawati 123 Maha Pelahir Batin Abi dan Bunda Ayu Love You. Kemudian juga ada Signor Rita Wendy Cagur, Rapi Tia, Yuna, Selamat Hari Raya Idul Fitri, Ayah Bunda Audi, Kauki dan Baby Utun, Love you. Dan juga di sini terlihat ya kebersamaan keluarga Wendy Cagur yang luar biasa. Dan di sini juga ada super mega bintang Ivan Gunawan, Hei manusia munafik, hahaha. Kemudian, nanti Cagur, haha, tangki sama-sama pelawak yang luar biasa ya. Ini Cagur Ivan Gunawan, dan di sini informasi selanjutnya nih: Minal aidzin wal faizin dari pas buka Trans 7 Kami tuh. segenap keluarga pas buka mengucapkan Minal aidzin wal faizin, meskipun gak mudik, kita semua tetap bisa merayakan Lebaran dengan penuh sukacita ya. Selamat Hari Lebaran semuanya Hashtag Pas Buka Keluarga Besar Pas Buka Desi Gino Feva. Kemudian juga ada Seven Norman Andre Taulani Ayu Ting Ting Juga ada Wendy Cagur Dan Deni Cagur Mengucapkan Minal Izin wal fa, edin, Mohon maaf lahir dan batin Dari Heavy Gallery 25 Jadi kangen acara sore Semoga program Pas Sore nanti Tetap konsisten dengan konsep saat di program pas buka. Jangan dibumbui dengan drama-drama dan gimmick-gimmick seperti kebanyakan program yang sedang tayang di banyak TV. Insya Allah akan tetap naik terus, tetap dalam suasana Ramadan. Iya, walaupun Ramadannya sudah berlalu, Sese ibu produser Wori Desinar, official Trans7. Terima kasih untuk seluruh penonton di rumah yang setia bersama pas buka selama bulan Ramadan. Sampai jumpa pas sore segera hadir menemani seremu hanya dia trans tuju. Wow ternyata acara pas buka selama bulan Ramadan akan terus berjalan ya. tapi di sini berubah judul nih jadi palsore, jadi mimin penasaran ya, pengen nonton terus karena ada youtube Wendy dicaput Lawak-lawak yang memang super duper hebat ya dari Adinda Aiting asyik nih, ada tontonan baru tapi tetap kan gak ganti jam tayang, tulis Adinda di akun Instagram pas buka. dan pas juga-juga mengucapkan terima kasih untuk sebulan ini sudah setia menemani fase buka ya dari lintang 3138 kita dong yang terima kasih udah dikasih hiburan yang bikin hilang lapar di bulan puasa love you pas sore trans tujuh rencana tayang jam berapa ya Ayu ting ting sama-sama kapan ada pas sore Jangan ganti pemainnya Yamin udah pas pas pas pas banget. Dari Yanti Susanti 3531. 38 Ade Pradana 06 bakal sedih kehilangan palsu buka. moga aja tahun depan ada siaran palsu buka lagi ya Amin ya Robal Amin. Terima kasih komentarnya Ade Pradana 06. Kemudian dari Petri Indah, makasih pas buka sebulan menghibur. Siu tahun depan, haha, tulis Pri Indah dari Leeds. Dia selalu menghibur pas buka Trans7, menunggu berlanjut ke Pak Sore. Faiz Brother, sampai jumpa di Pak Sore, iya. Sigit Low 12 Terima kasih sudah menghibur selama Satu bulan Teguh histori seru tayangannya Semoga ketemu di tahun depan Kemudian dari Delvia Anggraini 94 Akan ada regulernya nggak sih Tayang setiap hari Min Pas Buka Trans 7 Rindu Love Ibu Pas sore ada dong Min Pas Buka Trans 7 Official Trans 7 amin Sukses terus kakak love you Untuk acara Pas Buka dan seluruh timnya ya dan semangat selalu dan di sini dilansir dari akun Instagram ayu tingting -ting 92 Terima kasih semua yang udah setia nonton kita selama bulan Ramadan fast buka trans7 tunggu kita habis lebaran ada lagi di sore ya semoga terhibur guys love you untuk semuanya dan dari Ting official update mohon maaf lahir dan batin dari para talent palsu buka Trans7 sampai ketemu di Palsore sore. Pemain yang super duper terlihat di sana ya Kawasnya serasi banget nih semua pemain make kawas yang sama tuh. Tapi sayang ada yang dicoret. Pals buka diganti dengan Palsore Semoga acaranya lancar ya tanpa ada harangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Dari postingan tersebut I love alhamdulillah lepas sore lepas lembaran kebetulan atau enggak juga sama komentar pemerintahan aku di YouTube-nya slide kedua sukses terus tunggu pas sorenya Ayu tinting Dini cagur wendy cagur andre taulani gigil saputri dan semuanya dan disini juga dari Instagram kamu-kamu-kamu berkah Ramadan Alhamdulillah. Sampai jumpa setelah libur Idul Fitri. Semoga sehat selalu. Brownies TV, Lapor Pak, Pas Buka, dan Resing star dangdut Indonesia. Pokoknya bulan Ramadan ini ayo ting-ting full ya ada di beberapa stasiun televisi. Sehat selalu untuk Ayu Ting Ting Semoga dilancarkan setiap pekerjaannya Kami tunggu pas sorenya ya Semoga berjalan lancar Pas buka ganti pas sore Siap Yeay sukses kalian Tim hebat duo gokil Alhamdulillah Sundari 6855 Kemudian juga dari 2R Alhamdulillah ya Allah Semoga episodenya makin panjang Dan selalu menghibur Alhamdulillah sukses Queen Alhamdulillah semoga lancar dan sukses acaranya Amin Ya Robbal Alamin Naim PWR Alhamdulillah Rezeki dari Allah untuk Ayu Dan semua timnya ya Dan di sini juga dari Aku di Instagram Wendy Cagur mengucapkan Alhamdulillah selesai sudah tugas pas buka trans 7 Menghibur sepanjang bulan Ramadan ini Sampai jumpa setelah lebaran nanti ya di pas sore Maafkan kalau ada salah kata dan sikap. Saat kami bertugas sebulan kemarin Selamat menyebut hari raya Idul Fitri Mohon maaf lahir dan batin Ya semuanya Sehat selalu untuk Bang Wendy Cagur insya Allah Kita semua sudah memaafkan Karena memang tidak ada salah ya Sekali lagi Selamat hari raya Idul Fitri Untuk semua keluarga tim Bronis, pas buka dan lapor Oke okay, sahabat ini saja informasi yang dapat pimin sampaikan pada kesempatan pagi hari ini semoga lebaran kedua ini kita menjadi lebih baik lagi ya jangan lupa Saum sawalnya ya dikerjakan agar lebih bermakna lagi Oke sahabat semua, selamat pagi, selamat beraktivitas dan selamat menjalankan kehidupan yang lebih baik lagi. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi untuk Ayu Ting Ting, selamat hari Lebaran. Winal Aizan wal mohon maaf lahir dan batin.